Aku dengar um Ustaz Adi Hidayat lagi. Aku <laughs> selayen dia aja. Ah. Uh, tapi kalau macam shopping mall, tempat tu bukan tempat ah uh, bukan tempat agamalah, tempat orang tujuannya untuk membeli-belah kan. Dalam hmm. dalam market, dalam shopping mall pun macam-macam benda ada kan? Mak kan lah, senang kata. So hmm. dia dia tak boleh kira makro ke something like that ah. Hmm. Uh, tapi kalau kat rumah uh, digalakkan untuk buka ah uh, walaupun berodak bising, kita berbual, hmm. kita tak dengar halangan tapi Uh, ada dia punya manfaat dekat situ maknanya Quran ah, yeah. untuk kita dengar bukan dalam keadaan yang kau pun tengah bual bual bual bual lebih Quran tengah play on the background uh, so adapt dia adapt dia kira uh, Quran untuk didengari